Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube kesayangan kalian Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah, para sahabat Leslar dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada kabar yang sangat membanggakan, sekaligus ini membahagiakan sekali untuk warga Konoha. Ini mengenai Leslar Metaverse, sahabat yang diunggah oleh akun Leslar underscore disimak dan dipahami. Alhamdulillah, Leicester Metaverse ini posisi puncak dengan perolehan 27% menjadi top gainer Metaverse token in BNB China last 24. Wow, luar biasa banget persahabat ya. Bangga sekali, mudah-mudahan semakin mendunia dan semakin sukses buat Leicester Metaverse. Kita simak juga nih persahabat, Dia ada sebuah kalimat yang dituliskan. Alhamdulillah semoga Project-project LM atau Leslar Metaverse-nya lancar dan sukses Amin ya Allah, support terus ya L.A. dan bisnis-bisnisnya Pasti dong kita selalu mensupport dan selalu mendukung buat idola kesayangan kita Banyak tanggapan, banyak komentar yang positif juga diberikan Salah satunya dari akun Nenang Ukti mengatakan Masya Allah dan Allah. Alhamdulillah, Bismillah Semakin sukses kedepannya selalu dan selalu Lesnar Metaverse, amin. Kita aminkan doa-doa baik yang selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita. Kemudian persahabat kita simak juga, ada postingan spesial momen ya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini di acara pembuatan video klip terbarunya Kak Septi, Masya Allah banget ya Dengan gaya duduk seperti orang pejabat Orang-orang besar Masya Allah banget ya Bunda Lesti Ini bikin salvok warga Konoha sekali Masya Allah Dengan gaya duduknya luar biasa Bang Pejabat banget ya Bunda Lesti Kejara Kita simak nih Banyak tanggapan komentar yang sangat luar biasa Diberikan dari sahabat Leslar ada tanggapan dari Les Larut Himawari mengatakan, Masya Allah, Lesti kayak ibu-ibu pejabat, mantap banget ya, kita doakan, mudah-mudahan Bunda Lesti. Cita-citanya ternyata tercapai, amin, dan kita lihat di persahabat ya. Tanggapan lain dari Umi Tuti Alawiyah mengatakan, Calon bupati lagi berpose, Lesti Kejora, Masya Allah banget ya calon bupati kita aminkan mudah-mudahan doa baiknya diijabah oleh Allah amin kemudian para sahabat kita mampir ke postingan Bang Adis Sky Dua jam yang lalu ini memposting foto bareng Haris dan Papa Bilar. Wow, akhirnya trio Get Shrek bertemu lagi nih persahabat ya. Mudah-mudahan pertemanan mereka selalu terjaga dengan baik. Kita bahagia dan senang banget mereka bisa berkumpul kembali. Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Bang Adi Sky. Terhukum rindu sama dua sohib Kim Ku ini. Masya Allah banget ya panggilan Bang Adi Sky sekarang Kim. Wow, dua kim nih, gaya rambutnya nih persahabat ya Bang Kai belum nyusul <laughs> Dan kita lihat juga nih, kalimat selanjutnya yang dituliskan oleh Bang Kai. Kim apa nih yang cocok buat mereka? Wow, kim apa nih yang cocok buat Papa Bilar dan Bang Haris? Masya Allah banget ya, kita tentunya salvok juga dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Dinda How. Dindaho mengatakan, huhuhu sedih gak bisa ikut sehaka sakit katanya tuh ya, Masya Allah Mudah-mudahan anak Dindaho juga cepat sembuh ya Kita doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat terdekatnya idola kita Kemudian bersahabat, vitamin bahagia juga kita dapatkan Masya Allah Cidukan yang tentunya kita lihat Papa Bilar selalu merangkul bunda Lesti Kejora. Putih-putih yang sangat elegan Masya Allah banget ya Luar biasa pokoknya Dan tentunya selalu mengucapkan Subhanallah Masya Allah Kepada pasangan kapal terkiut ini Ini adalah kapal kesayangan kita semuanya Doakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslar. Semoga bahagia langgeng terus Amin Ya Rabbil Alamin dan berikutnya juga persahabat ya, kita simak ini ada momen langka sekali yang diperlihatkan oleh Lesti Kejora, ini tiba-tiba cium pipinya Papa Bilar, aduh pokoknya ini membuat para jomblo mengiris sekali ya, melihat momen Bunda Lesti, detik-detik cium pipinya Papa Bilar, aduh. Bang harus aja termesem tuh ya, <laughs> masya Allah mudah-mudahan ya langgeng bahagia selalu dan tentunya mendoakan yang terbaik nih untuk idola kita. Momen ini pun di repost kembali oleh akun Leslar Anuskorsi. Ada kalimat caption yang dituliskan, "bakal nggak bisa move on gini caranya mah, woi lah Leslar, bucin area katanya." <laughs> Inilah persahabat ya yang membuat kita happy setiap harinya. Selalu ada saja vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Berikutnya persahabat. Kita tentunya ke momen sebelumnya juga vitamin bahagia yang kita dapatkan. Ini saat Papa Pilar cium tangan Bunda Lesti sambil digenggam luar biasa. Pokoknya ini momen langka sekali yang kita dapatkan dari idola kita. Jangan kemana mana sahabat ya, tetap stay tune dan pantengin channel ini karena vitamin bahagia pasti akan kita dapatkan kembali di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bambin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.